Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Fahmi Agia ya tadi saya rencana mau ngevlog situasi jalan Gagak Hitam yaitu jalan ring road situasi jalan ring road jadi uh, pas saya ngevlog eh rupanya ada nenek-nenek dan kakinya bengkak ya teman-teman ya sangat prihatin sekali beliau kena gula sudah bengkak kakinya dan juga luka banyak ya teman-teman ya kasihan banget sama nenek itu ya teman-teman ya. Jadi dia beliau minta sedekah untuk beli obatnya jadi saya kasih seikhlas mungkin ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu buat neneknya cepat sembuh dan bertambah rezekinya buat nenek itu ya teman-teman ya oke kita lihat dulu teman-teman uh, situasi di jalan gagak hitam The <SILENCIO> Tunggu, I said we're a year Amin ya Allah amin Amin Ya mudah-mudah bar ya, nih, ya. Restlessness to hell and die. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack sometimes you just gotta believe There's something I can't breathe. There's something, can't There's something can't you Kita <laughs>